kalau gua dapat dead colab di game dead by daylight videonya kelar. ini gua cepetin aja videonya biar nggak terlalu lama soalnya loadingnya biasanya lama. Yeah.